Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak semoga kalian Dalam keadaan sehat Walafiat semuanya Pada kali ini kita akan Melanjutkan materi kita yaitu Ukuran penyebaran data Yang kemarin kalian sudah Mempelajari Kuartil, desil sama persentil. Sekarang kita lanjutkan Ukuran penyebaran data Yaitu Jangkauan yang pertama adalah jangkauan atau istilahnya adalah ring. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Yang pertama kita akan mempelajari untuk data tunggal terlebih dahulu untuk mencari jangkauan yaitu x maksimal dikurangi x minimum. X maksimum di sini maksudnya adalah data pengamatan yang paling besar. X min yaitu data pengamatan yang paling kecil. Contohnya di sini, tentukan jangkauan dari data 6 7 3 dan seterusnya sampai 20. Kita cari dulu nilai X max. Di sini kita lihat nilai yang terbesar adalah 20. Kemudian X min yaitu nilai yang paling kecil adalah 3. Sehingga nilai jangkauan adalah X max dikurangi X min yaitu 20 ini tadi ya. Diambil dengan tiga hasilnya adalah 17 Ini adalah untuk data tunggal Sekarang untuk data kelompok Bagaimana untuk data kelompok mencari nilai jangkauan Nilai jangkauan yaitu tepi atas kelas tertinggi Dikurangi dengan tepi bawah kelas terendah Di sini ada contoh tentukan jangkauan dari Ada data Tinggi badan dan frekuensinya Di sini ada berapa kelas? Ini ya kelasnya 1, 2, 3, 4, 5 Ada lima kelas Kita cari kelas yang tertinggi Berarti kelas yang kelima Di sini kelas yang kelima Untuk mencari jangkauan adalah Tepi atas kelas tertinggi Tepi atasnya adalah yang sebelah kanan Yaitu 174 Tepi atas kelas tertinggi, yaitu 174 ditambah 0,5, hasilnya 174,5. Kalau tepi bawah kelas, kelas terendah ada di atas sendiri yang kelas terendah, tepi bawahnya berarti yang di sebelah kiri. Untuk mencari tepi bawah kelas terendah, itu kita kurangi setengah, sehingga 150 dikurangi setengah, hasilnya 149. Dengan demikian jangkauan adalah hasilnya 174,5 dikurangi 149,5 Hasilnya adalah 25 Nah itu untuk jangkauan Sekarang berikutnya yaitu simpangan rata-rata atau simbolnya adalah SR kita pelajari sekarang untuk simpangan rata-rata hanya mempelajari data tunggal saja. Rumusnya SR yaitu 1/n ini bacanya sigma i dimulai dari 1 sampai n nilai mutlak xi dikurangi x bar. xi di sini data pengamatan yang ke i, x bar-nya di sini adalah nilai rata-rata atau mean. Contohnya Ini ya, contohnya tentukan simpangan rata-rata dari data 30, 40, 50, 60, 70. Karena kita butuh di sini tadi nilai rata-rata, maka kita cari rata-ratanya dulu. Seperti kemarin, rata-rata data tunggal, kita jumlahkan semuanya, kita bagi banyaknya data, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, sehingga 250 dibagi 5 hasilnya adalah. 50. Kemudian kita masukkan satu persatu xi dikurangi x bar. Xi yang pertama adalah 30. 30 dikurangi dengan 50. 30 kurangi 50 adalah negatif 20. Karena ada tanda mutlak, maka nilainya pasti selalu positif. Sehingga di sini hasilnya 20, bukan min 20. Untuk selanjutnya sama ya 40 kurangi 50 Hasilnya selalu positif Yaitu 10 50 kurangi 50 dan seterusnya Kita jumlahkan hasilnya adalah 60 dibagi 5 Hasilnya 12 Jadi simpangan rata-rata Ketemu 12 Yang ketiga yaitu variansi atau ragam, simbolnya adalah S pangkat 2. Sama, kita hanya mempelajari untuk data tunggal saja. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan 1 N sigma XI kurangi X bar dikuadratkan. Karena di sini ada tanda kuadrat, maka tidak menggunakan nilai mutlak. Kenapa seperti itu? Kok hilang nilai mutlaknya? Karena jika tidak dimutlakkan pun, kalau hasilnya negatif, kalau dikuadratkan tetap positif. Makanya tanpa nilai mutlak. Sama kayak tadi ya, waktu mencari simpangan rata-rata, hanya saja di sini nanti setelah kita kurangi, setelah kita kurangi harus kita kuadratkan dulu. Ini contohnya. Tentukan variansi atau ragam dari data 3, 4, 5, 6, 7 Seperti biasa kita cari rata-rata dulu Ini ya rata-ratanya kita jumlahkan Karena banyak datanya juga 5 Jadi kita bagi 5 Sama dengan 25 dibagi 5 ketemu 5 Terus kita masukkan ke rumusnya seper n, n nya di sini tadi ada 5 tetap 5 di sini kita kurangi 1, 1 x pertama yaitu 3 3 dikurangi 5 ini 5 nya sini rata-ratanya jadi 3 dikurangi 5 hasilnya berapa? negatif 2 kita kuadratkan hasilnya min 2 pangkat 2 yaitu 4 yang ini juga 4 kurangi 1 yaitu min 1 Min 1 dikuadratkan, min 1 kali min 1, hasilnya adalah 1. Ini juga sama, 0 pangkat 2, 0. 6 kurangi 5, 1 pangkat 2, yaitu 1. 7 kurangi 5, 2 pangkat 2, yaitu 4. Setelah itu kita jumlahkan, 4 tambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 4. Hasilnya adalah 10 dibagi 5, yaitu 2. Ini untuk variansi. Yang terakhir ini adalah simpangan baku. Sebenarnya untuk simpangan baku ini adalah simbolnya S kayak tadi ya. Kalau ragam itu S pangkat 2, di sini S saja. Sehingga untuk mencarinya, kita cari ragamnya dulu, hasilnya kita akar, gitu aja. Kayak tadi sudah mencari nilai ragam ya. Tentukan simpangan baku dari 3 4 5 6 7 tadi rata-ratanya 5 kita masukkan seperti yang tadi mencari ragam hasilnya adalah dua yang pertama tadi ya nah ini kan ketemu dua kita masukkan di simpangan baku sehingga S nya akar dari S pangkat 2 jadi simpangan bakunya akar dari dua yaitu 1,4 Sampai di sini anak-anak materi kita pada pagi hari ini, semoga kalian bisa memahami. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.